Sejarah minyak goreng dimulai sekitar 5.000 tahun yang lalu di wilayah Mediterania, Mesopotamia, dan India. Pada awalnya, minyak goreng dibuat dari buah-buahan atau biji-bijian yang ditekan atau dihancurkan untuk mengeluarkan minyaknya. Minyak goreng kemudian digunakan untuk menggoreng makanan atau sebagai bahan dasar dalam masakan. Pada abad ke-16, Minyak zaitun menjadi minyak goreng yang paling populer di Eropa dan menjadi bahan makanan yang penting dalam budaya Mediterania. Namun, pada abad ke-19, minyak biji kapas mulai diproduksi secara massal dan menjadi pilihan yang lebih terjangkau untuk menggoreng makanan. Pada abad ke-20, minyak goreng semakin populer dan banyak jenis minyak goreng yang berbeda dikembangkan, seperti minyak jagung, minyak kedelai, minyak canola, dan minyak kelapa. Perkembangan teknologi juga membuat produksi minyak goreng semakin efisien dan terjangkau. Namun, minyak goreng juga memiliki dampak negatif pada kesehatan. Kandungan lemak jenuh dan kolesterol yang tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Seiring dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan, minyak goreng yang lebih sehat seperti minyak zaitun, minyak kelapa sawit, dan minyak canola menjadi lebih populer. Hingga saat ini, minyak goreng tetap menjadi bahan makanan yang sangat penting dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari di seluruh dunia. Ada banyak jenis minyak goreng yang tersedia, dan teknologi modern terus mengembangkan cara untuk memproduksi minyak goreng yang lebih sehat dan lebih terjangkau.